come podcast listen by fisikong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kemabar bersama koma Podcast. Di sini aku Helora Layla mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, podcast kali ini kita akan membahas mengenai organisasi itu penting gak sih? Terutama untuk mahasiswa awal atau semester baru nih. Nah, kali ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang memang aktif berorganisasi. Nah, di sini ada Mirna dan juga Dedi. halo, halo. Nah, gimana nih kabarnya Mirna dan juga Dedi? Alhamdulillah baik hari ini. Oh, Hadiri Alhamdulillah baik juga. Sih. Alhamdulillah baik juga. Nah, seperti aku ketahui bahwasannya Mirna ini merupakan mantan ketua himpunan mahasiswa uh, Administrasi Publik dan juga Dedi ini adalah mantan koordinator Minat bakal himpunan mahasiswa sains komunikasi, wah keren banget kan? Nah oke okay, teman-teman nih, aku mau tanya dulu, sekaligus kalian boleh perkenalan diri juga nih, gimana? Silahkan. Halo koma pers, sebelumnya perkenalin aku Mirna Pratami, mahasiswa semester 6 dari program studi administrasi publik. Aku ya. Yeah. <laughs> Halo, koma pers. Perkenalkan, nama aku Dedyardian Ramadan Aku mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Juanda Bogor. Uh, Kalau misalnya aku boleh promosi Instagram? Oh, boleh, gak tidak mungkin. <laughs> Nah teman temen nih, kan tadi sudah saya sebutkan, sudah aku sebutkan kalau kalian itu mantan-mantan atau demis ya Demis hmm. dari himpunan kalian masing-masing Untuk saat ini kegiatan apa atau organisasi apa yang sudah kalian ikutin gitu Apakah kalian mungkin istirahat dulu karena sibuk banget kemarin atau gimana? Oke, mungkin Mulain, dari siapa, dari aku, aku dulu ya, ya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya Helwa sekarang sama ya, kayak mahasiswa pada umumnya apalagi kita kan baru selesai banget UAS iya. dan peralihan nih dari semester 5 menuju semester 6. Jadi kayaknya sekarang masih menikmati masa-masa kekosongan kuliah kali ya ah, karena iya, libur bener, ya. mungkin gitu. Tapi di samping itu juga kalau aku alhamdulillah uh, melanjutkan di organisasi selanjutnya Apa gitu. Itu. Jadi ya. ada organisasi. Kalau aku lanjut di organisasi DPM di Fisik oh, Komunida. Oke, okay. keren banget ya DPM langsung berhenti Demis, langsung naik gitu lanjut lagi di organisasi oke kalau Didi gimana? Ah uh, kalau aku uh, belakangan sih lagi nggak sibuk-sibuk banget sih karena kayak yang tadi Mirna bilang aku udah selesai uas dan sekarang lagi istirahat dan mm -hmm. juga lagi santai-santai uh, aja sih tapi kalau uh, mengenai organisasi Aku udah stop organisasi di kampus, tapi aku organisasi di luar kampus, oh, yaitu iya eksternal ya, kan? kampus, yaitu organisasi perhumas muda di bawah perhumas Bogor. Oh, okay. gitu. uh, uh. Jadi itu masih ada sangkut pautannya sama jurusan kamu ya? Iya perhumas, ya, karena betul. aku nanti mau ngambil jurusan humas kan oh, iya, Family relations. Oke, okay, nah but, but, by the way nih, kalian itu kan emang organisasi banget Kalian udah hmm. henti organisasi, lanjut lagi organisasi Apakah memang dari SMA itu anak-anaknya organisasi banget atau gimana sih? Seperti ah. nih? Jadi dulu kan ya, aku dari SMA sih enggak sih aku orga, aku nggak oh, organisasi iya. di SMA aku uh, kuliah eh, sekolah terus juga pulang nongkrong sama teman-teman sekolah nongkrong gitu-gitu aja sih terus pulang langsung tapi aku nggak osis nggak MPK gitu-gitu nggak oh berarti mencoba organisasinya itu di... pas lagi di kuliah hmm. karena aku pikir uh, kuliah tuh bukan tempat yang kayak sekolah gitu hmm. buat main-main kayak ini tuh tempat beneran aku buat uh, mengembangkan diri aku jadi ya, aku enggak. pikir kayaknya harus aku masuk organisasi biar kemampuan soft skill aku berkembang gitu sih. Nah kalau Mirna sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku aktif di organisasi itu udah dari SMP okay. ya, yang okay. uh, Dari SMP aku udah ikut Pas Kibra dan aku lanjut juga di SMA aku lanjutin Pas Kibra aku dan di Pramuka. Oke. Okay. Sampai sekarang. Mirna anaknya organisasi, oh, organisa kan? <laughs> dari SMA. Oke okay, nih. Aku tuh penasaran banget juga ke kalian. Kenapa kalian itu memilih untuk masuk tadi Hima atau memilih Hima AP dan sekarang DPM dan perhumas? Nah, mungkin dari Mirna sendiri, Mirna, kenapa dari awal itu dulu Wira masuk ke apa? dan juga mungkin sekarang ke DPM itu kayak gimana? Apa alasannya gitu? Nah, Sebenarnya kalau dari aku sendiri, tadi mungkin udah disinggung sama Dedi ya oh, iya. Kalau misalkan mahasiswa kalau nggak organisasi terus ngapain? Hmm. Apalagi hmm. di semester awal banget kan, kita pas kuliah semester 1 itu Kayaknya harus coba banget sih yang namanya organisasi biar kita tuh tahu Dan ternyata kehidupan mahasiswa tuh nggak cuma kuliah pulang-kuliah pulang aja hmm. Dan akhirnya aku juga tertarik sih untuk coba di organisasi kayaknya keren nih untuk ikut organisasi gitu sih kalau dari aku okay. ya Oke, kalau Didi gimana nih? Nah, kurang lebih sebenarnya sama sih kayak Kamirna tadi uh, mengenai yang mengapa aku ikut organisasi ya, ya karena kalau uh, ada ada kata-kata yang diketahui mahasiswa seperti ini, uh, kuliah di uh, ilmu yang ada di bangku kuliah itu cuman berapa persen sisanya itu kita cari di luar. Nah itu di luarnya itu di luar bangku kuliah, kuliah salah satunya itu di organisasi hmm. kita bisa mengembangkan uh, soft skill kita. Hmm. Kalau aku kan juga jadi koor dia, koor iya, kan juga memimpin anak buahnya yang di bawah ya Bawahannya anggota-anggotanya, iya, nah itu bisa meningkatkan skill aku jadi pemimpin gitu juga Ngatur-ngatur orang Oke. dan juga banyak hal yang bisa aku pelajari di organisasi Makanya aku memilih untuk buat jadi ikut dalam organisasi tersebut gitu, Oke keren banget baru bicara mengenai organisasi aku tuh penasaran nih organis di organisasi itu kalian tuh kegiatannya apa aja sih apakah memang uh, capek banget seperti orang-orang bilang atau kayak gimana aku juga penasaran gitu sebenarnya kalau dari aku sendiri ikut organisasi itu karena memang suka kali ya dan dari organisasi itu kita kayak bener-bener yeah. bisa explore banget diri kita semuanya tuh kayak bisa tumpah gitu di organisasi ide-ide kreatif dan kita apa namanya bisa kerja sama-sama bener-bener orang-orang yang mungkin bertolak yeah. belakang banget pendapatnya gitu jadi bener-bener di organisasi itu menurut aku kayak tantangannya tuh kerasa yeah, banget bener -bener. ya Den bener-bener kayak wah luar biasa banget sih dan emang dasarnya seneng kali di organisasi kalau dari aku gitu lebih ke teman-temannya juga nah, kalau ya? lain. Nah ada di sendiri kayak gini. Nah, Kalau aku sama aja sih kayak si Mirna, Aku juga orangnya suka bersosialisasi yeah. sama orang banyak. Kan di dalam organisasi itu banyak orang juga ya, berbeda pendapat dan nah, itu bisa kita menemukan problem solvingnya bareng-bareng gitu. Terus juga teamwork di dalam organisasinya berasa dan kita bisa mengasah teamwork tersebut gitu. Terus juga kan di dalam organisasi kan ada program kerja program mm -hmm. kerja ya. Yeah. Nah program kerja program kerja itu yang kita lakuin yang kita jalanin selama satu periode kita berorganisasi Kalau aku kan tadi, uh, Divisi Minat dan Bakat ya Aku kemarin udah, uh, udah ngeselesaikan dua program kerja oh, Yang itu? yang pertama itu Communication Up oh, iya. uh, Aku mau aku jelasin, oh, oh. Aja. Uh, Mungkin Communication Up itu uh, selain uh, untuk memperingati ulang tahun himpunan aku himpunan mahasiswa komunikasi hmm. terus juga ada sebagai wadah untuk uh, minat dan bakat mahasiswa oh, jadi okay. ada lomba-lomba kayak uh, jurnalistik hmm. terus juga ada nyusenger tuh kemarin hmm. terus lomba fotografi terus juga ada lomba-lomba lainnya oh, iya. terus ada penampilan bakat juga mungkin emang seperti esensinya kalau hmm. himal atau mungkin himakon atau mungkin himpunan itu hmm merupakan wadah gitu ya betul penjurusannya banget penjurusannya mungkin kalau misalnya dari ADP ke apa ini gitu administrasinya kalau yeah, komunikasi yeah. juga komunikasinya yeah, nah aku tuh sering banget pendapat dari orang lain atau mungkin stigma-stigma negatif kalau misalnya kita ikut organisasi itu akademi kita otomatis turun kan ada juga beberapa hmm. orang yeah. gitu ya gitu right, ya yeah. Uh, yang ikut di organisasi tapi jarang masuk kelas, bolos terus, nilainya gak karuan nih. Mungkin kalau pers di rumah juga penasaran nih, bagaimana pendapat kalian, apakah itu benar atau salah? Gimana Mirna? Mungkin kalau dari aku sebenarnya bisa dibilang salah hmm. juga ada sih Helwa Karena kenapa dari pengalaman aku yang mungkin ya aku sering beberapa kali ikut organisasi gitu Tapi untuk soal akademik itu harus benar-benar nomor satu banget yeah. Karena kenapa tujuan kita sekolah, tujuan kita berkuliah itu memang ya fokus dulu di kuliahnya Bisa dibilang organisasi itu bisa dijadikan sampingan Tapi harus difokusin juga Tapi memang balik lagi ke tujuan kita nih untuk berkuliah itu kan ya akademik nilai yeah. kita yeah. harus okay. bagus Dan justru kalau bisa kita simpulkan, aku simpulkan gitu ya, anak-anak yang di organisasi itu justru nilainya harus lebih besar, hmm. gitu. Nilainya harus lebih up dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi biar kelihatan banget, gitu. Uh, gimana nih kalau ini Kalau menurut aku, uh, salah sih. Karena kalau menurut aku itu gimana orang itu melakukannya gitu. Kalau aku hmm. sendiri kemarin uh, ada salah satu uh, soft skill yang aku pelajari, namanya manajemen skill. Nah disitu situ kita memecah nih gimana kita fokusnya kemana dan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu apakah kita ke kuliah dulu akademik dulu atau kita ke organisasi jadi kita tahu mana yang bisa diprioritaskan misalnya ada rapat ini terus ada kelas misalnya diprioritaskan nih yang mana yang penting kita bisa ikut kelas dulu ataupun organisasi dulu walau mungkin beberapa kali ya mungkin ada yang kita memprioritasi organisasi karena emang sangat penting dan iya tapi kita ya seimbang aja gitu loh manajemen gimana, gimana gimana caranya kita untuk uh, manajemen waktunya yang baik aja nah itu uh, diperlukan uh, skill dan juga pengalaman yang cukup lama ya untuk manajemen skill yeah. tersebut manajemen waktu khususnya okay. emang bener ya kalau misalkan menurut aku juga itu adalah privilege ya guys yeah. kalau misalkan kita ikut organisasi itu privilege no. kita untuk akademi kita juga justru harus bersekolah lebih jauh. bagus, harus bagus ya. lebih dari yang lain nah teman-teman Uh, kita juga, aku juga penasaran mungkin Komapers juga penasaran mengenai keluh kesah apa aja nih yang ada di organisasi, entah itu Himacom, atau mungkin apa atau mungkin di organisasi lainnya kan pasti ada hmm. juga ya, keluh kesahnya hmm. nah gimana nih, dari-dari dulu mungkin? ah, keluh kesahnya ya? mungkin, ya emang kalau misalnya organisasi pasti Cukup berat ya, kalau mis, apalagi aku yang baru pertama kali uh, melakukannya gitu Cukup berat karena banyak, uh, lumayan sibuk, pertama lumayan sibuk Terus juga banyak banget program kerjanya, terus juga sambil kuliah juga Tapi tadi yang kakak aku jelasin, manajemen waktunya Kalau misalnya kita lakuinnya dengan baik, ya bisa gitu memanajemen waktu dengan baik Terus juga Uh, selain tadi sibuk, terus juga ini sih kayak kepecah aja fokusnya Cuman uh, balik lagi ke diri kita, gimana cara belajarnya masing-masing uh, bidang gitu loh Kayak organisasi, akademik, masih sama-sama balance jadinya Balance ya yeah. Oke, okay, gimana ini ya? Kalau aku sih pasti kurang lebih sama juga ya, hampir sama kayak Didi uh, apa namanya Ini sebenarnya bukan kayak keluhan atau hmm. kenapa gitu ya kita ikut organisasi Tapi memang dari jam waktu Capek itu kita yang di organisasi dan berkuliah pasti kalau dibilang bisa lebih capek ya, Karena kayak pulang kuliah yang lain pada langsung Kura -kura, pulang, pulang ya, itu gitu kan <tuk> ya Sedangkan kita harus gimana caranya ngebagi waktu setelah pulang kuliah Kita ada rapat organisasi Belum lagi kalau ada tugas deadline kita ya, Tapi betul. ada rapat di organisasi Dan itu bener-bener kita harus bisa nyeimbangin banget dan Alhamdulillahnya banget gitu. Itu semua kita dapetin di organisasi ya Daniel yeah. ya, dan bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan satu lagi sih uh, dari dari tadi keluh kesahnya juga banyak manfaatnya yang kita dapetin yeah, ya Mirna iya, iya. ya ke, kayak banyak skill skill yang kita dapetin di organisasi yeah, gitu. dan yang nggak bisa kita dapetin di kelas aja gitu. Yeah. Jadi kita kuliah rapat, kuliah rapat atau kura kura gitu. Iya yeah, benar kan kura kura. Nah soft skill yang juga dapat mungkin hard skillnya juga pasti dapat kan yeah, gitu. nah, nah, kita belajar yang lain gitu. Aku mau kalian tolong gambarkan tiga kata yang menggambarkan organisasi gitu Apa aja tuh? Oke okay, boleh mungkin dari aku yeah, dulu dengar kalau dari aku sendiri, organisasi itu yang pertama sibuk yeah. Seru dan pastinya tantangan baru untuk diri kita Oke, okay. Deddy? Kalau aku keren Seru dan bermanfaat sih, Oke okay. Seru ya, berarti Pasti seru, nanti, pasti karena pasti karena seru, pasti seru pasti banget, seru, seru, seru banget Iya, jadi kalian produktif banget produktif anaknya Produktif banget gitu. <laughs> selama satu periode, satu tahun ya Iya, Seru, keren ya, banget sama. sih Karena kita sebagai anak muda, nggak boleh nyinyirin waktu kita Iya, ya. benar, Time is money kan? Iya, <laughs> type is money gitu Oke, okay, ini, kalau misalkan kesannya nih Kalian selama organisasi itu apa? Mungkin sedihnya atau bahagianya, nah, apa aja tuh? Kalau dari aku sendiri, pasti di organisasi ini aku sangat berkesan banget helwa kenapa karena pertama aku dapat relasi bukan cuma sekadar dari fakultas atau universitas bahkan aku punya relasi yang benar-benar dari luar Ular. universitas banget itu jadi kayak bisa uh, bisa tahu di universitas mereka kayak gimana jadi benar-benar sharing tentang pengalamannya dan selain itu juga waktu itu aku pernah ikut karena ikut organisasi ini aku bisa berangkat ke Bandung untuk salah satu program kerja di himpunan aku dan itu jadi pengalaman yang menurut aku luar biasa yeah. banget gitu Uh, kalau misalkan aku sih, yang pertama, seperti yang tadi aku bilang, uh, tiga kesan dari aku itu bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena aku di organisasi ini banyak banget pengembangan-pengembangan uh, diri aku yang benar-benar berkembang. Gitu, yang pertama, kayak kepemimpinan, manajemen waktu, terus juga skill-skill uh, aku itu sangat-sangat berkembang sekali. Dan juga, kayak tadi Mirna bilang, uh, relasi ya, yang pasti relasi itu sangat uh, keren banget ya, relasi karena... Uh, relasi yang didapat dari organisasi ini sangat luas, yeah. nggak cuma dalam organisasi aja, yeah, tapi yeah, di luar yeah. kayak yeah. salah satu program kerjanya kan ada studi banding, kita bisa tahu yeah, universitas lain kan. dan kita kenal sama orang-orang banyak gitu oke mungkin relasi juga ya. Hmm. Itu relasi banget sih. Itu Kita. benar sih kalau misalkan mahasiswa ingin mendapatkan relasi ya dari mana lagi selain oh, dari kuliah organisasi gitu, gitu ya. Iya ya, dari organisasi ya, juga perlu ya gitu. Karena kalau kontrak kerja kan pastinya mengganggu juga. Nah, iya. Mungkin di kelas lain ada lagi tapi kalau misalkan organisasi itu penting banget dan pas banget untuk mahasiswa. Nah eh, kalau kupu-kupu kan kayak kuliah pulang kuliah pulang relasinya kayak nggak ada enggak ya, gitu. relasi gitu. Ya, benar -benar. Oke okay, ini, nah, kalau misalkan pesan sendiri untuk uh, dari koma pers di rumah mungkin untuk mahasiswa baru atau mungkin yang sedang melakukan organisasi, yang sedang berorganisasi, dari teman-teman, Nira -teman, mungkin dari Dedi juga nih apa nih? Boleh? Mungkin dari Dedi. Uh, ya? aku dulu ya? Uh, pesannya buat para komapres di, ru di rumah bagi yang baru mau berorganisasi atau ragu-ragu juga untuk yang baru mau memulai organisasi jangan jangan takut buat mulai berorganisasi uh, dimulai aja dicoba aja karena ba benar-benar banyak ya manfaatnya hmm. itu benar-benar banyak walaupun banyak yang harus dilalui tapi worth it dengan yeah. waktu dan juga pengalaman yang kalian dapatkan. dapatkan sih itu aja yeah, sih dari aku. Nah, kalau gimana? mungkin kalau dari aku buat komapres di rumah yang mau baru mau nih organisasi bener banget tadi ya, kata deddy jangan pernah takut yang penting kita mulai dulu aja karena dari sekian banyak mungkin kalian apa namanya dengar keluh kesah orang orang yang ikut di organisasi tapi justru kalian itu sebenarnya bakalan lebih dapat jauh banget pengalaman bener. yang lebih berharga bener. dibanding keluh kesah itu dan yeah. ketika kita senang jalannya itu tuh kayak bakal mengalir begitu aja yeah. dan kita kayak bangga banget sih sampai ada di titik ini bisa menyelesaikan organisasi dengan baik dan perkuliahan juga tentunya dengan sangat baik dengan fokus ke akademik dan nilai-nilai di mata kuliah kita. Pokoknya buat teman-teman semua koma pers di rumah jangan bener. takut banget ya organisasi dan harus coba karena kalau mahasiswa enggak organisasi terus ngapain lagi? Iya, bener, bener ya sih? Iya, jadi ngisi waktu ya sekali-kali selama jadi mahasiswa harus coba sih. Jadi iya. Organisasi. Apalagi kalau misalnya sama teman-teman mungkin jadi ngerasa main juga ya, enggak iya, sih? betul banget. Kita melakukan atau buat suatu event itu kayak main juga, iya. kayak kita belajar lagi menjadi event organizer hmm. ya enggak sih? Main sekaligus dapat pembelajaran. Iya, ah, dapat pembelajaran dari Dan juga dapat privilege gitu iya, orang iya. <laughs> <itu sih laughs> juga <yang laughs> betul banget. Oke, okay, mungkin Komopers uh, di rumah itu tadi mengenai organisasi, penting gak sih? Dan ternyata organisasi itu keren Pernyata. banget ya, Pernyata. penting Pernyata. banget untuk kita, khususnya mahasiswa, terutama untuk mahasiswa baru di sana Oke okay, Komopers, terima kasih yang sudah menonton acara kita, menonton acara kami di Komop Podcast Bersama aku Hella dan juga narasumber ada aku Mirna Aku Dedi Amit untuk Deddy, undur didi, jangan lupa like, comment subscribe dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast